Bayangkan suatu dunia tempat setiap manusia bisa berbagi beragam pengetahuan secara bebas. Kesenjangan pengetahuan akan semakin berkurang, dan setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan lebih mudah. Melalui penyebaran pengetahuan di Wikipedia, kami Wikimedia Indonesia bersama dengan sukarelawan seluruh Indonesia berusaha mewujudkannya. Karena kami percaya, pengetahuan adalah hak semua orang. Wikimedia Indonesia didirikan pada 5 September 2008 oleh 19 orang pendiri, 5 tahun setelah Wikipedia Bahasa Indonesia dirilis. Semangat untuk membebaskan pengetahuan di Indonesia, berhasil menyatukan ke-19 orang ini untuk kemudian mendirikan perkumpulan Wikimedia Indonesia. Sejak didirikan, Wikimedia Indonesia terus berupaya mengembangkan Wikipedia, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa daerah yang dipertuturkan di Indonesia. Bersama-sama dengan sukarelawan dari berbagai komunitas Wikimedia Indonesia berusaha untuk mencapai tujuan ini Dengan memberikan dukungan kepada sukarelawan dari komunitas-komunitas Wikipedia Bahasa Daerah Komunitas Wikipedia Bahasa Daerah tersebut meliputi Komunitas Aceh Komunitas Mandailing Komunitas Toba Komunitas Minangkabau, Komunitas Nias Komunitas Sunda Komunitas Jawa Komunitas Madura Komunitas Bali, komunitas Banjar, komunitas Bugis, dan komunitas Gorontalo. Salah satu usaha memperkenalkan Wikipedia ke masyarakat adalah dengan melakukan pelatihan penyuntingan di Wikipedia atau Wikilatih. Wikimedia Indonesia sudah menjelajah ke berbagai daerah di Indonesia bersama sukarelawan komunitas untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Wikipedia mungkin telah menginjak usia 20 tahun tetapi perjalanan pembebasan pengetahuan Masihlah panjang, banyak hal yang harus kita lakukan untuk membuat Wikipedia menjadi tempat berbagi pengetahuan yang lebih baik lagi bagi semua orang. Saya, Anda, kita semua terlibat di dalamnya. Setiap kontribusi yang kita berikan begitu berharga. Mari bersama-sama kita membangun Wikipedia. Saya berharap Wikipedia bisa menjadi pusat pengetahuan dunia. Merangkul lebih banyak kontributor dari berbagai kalangan. Informasi yang tersedia semakin terpercaya dan berkualitas. Semakin beragam dan semakin terstruktur. Sumber informasi yang netral dari berbagai sudut pandang. Semakin eksis dan gampang terus disunting. Selamat Wikipedia!